Sementara itu, emas UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp490.000, juga sama dengan perdagangan kemarin. Untuk emas Antam ukuran 1 gram, pegadaian menjual seharga Rp960.000, sama seperti kemarin. Sementara itu, emas UBS dijual seharga Rp918.000, stagnan. Lebih lanjut, Harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram dibanderol 4.564.000 rupiah, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual 4.501.000 rupiah. Harga emas batangan 10 gram cetakan antam hari ini dihargai 9.070.000 rupiah. Sekian harga emas untuk tanggal 26 September 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini.